Baiklah para sahabat-sahabat dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang menjelang sore hari ini. Kita awali ke kabar yang tentunya membuat kita semakin penasaran dan semakin gak sabar melihat penampilan dari idola kesayangan kita sang kejora megabintang di DLST di acara KPI World 2021. Di info account di akun Instagram, Ibu Harsiwi Ahmad perhatikan di kalimat Kansen Info yang baru saja diunggah. Malam penghargaan untuk dunia tour televisian dan radio di tanah air, Anugerah KPI 2021 tinggal beberapa hari lagi. Penasaran banget akan seperti apa malam anugerah KPI 2021 nanti ya Tentunya malam anugerah KPI 2021 akan dimeriahkan oleh para bintang tamu yang heboh-heboh Ada Meli Lesti Kejora tuh bersahabat ya Dipahami, disimak, dicatat, dedek Lesti Kejora Ini resmi menjadi bintang tamu di acara anugerah KPI 2021 akan ada pula pembaca nominasi oleh artis-artis tanah air, persahabat yang lalu kita lihat yuk siapa saja yang akan menang pada malam apresiasi tersebut. Dalam anugerah KPI 2021 Jumat 17 Desember live pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Jangan sampai lupa persahabat ya, tentu host yang akan memandu acara tersebut ada A.R. Rafi, Ruben Onsu dan Lidara Ra. Wow, hasilnya kece-kece banget ya. Makin penasaran dan makin gak sabar banget melihat idola kesayangan bisa tampil mengguncang panggung Indosiar. Banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan di postingan Ibu Harsiwi. Salah satunya dari akun Raffi Anskor Matamin mengatakan di kolom komentar. Semoga kakak dealer juga ada ya Bu Siwi. Hehehe, paket lengkap Leslar. Amin. Pastinya kakak Rizky Bilar akan menemani Dede Lesti Kejora ke Indosiar Selanjutnya ada kabar terbaru di postingan Atta Halilintar Pesahabat ya perhatikan Atta Halilintar baru saja mengunggah sebuah postingan foto Couple bersama Lesti dan Rizky Billar. Wow, masalah banget ya diunggah juga oleh Bang Atta tetapi kita masih menunggu ungahan dari Dedek Elasti dan kakak Rizky bila nya ya masya Allah dan ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption oleh Bang Atta siapa nama anak Baby dan BBL? L tuh persahabat ya siapakah nama dari BBA dan BBL? L makin penasaran aja persahabat ya dan di sini banyak komentar banyak respon yang sangat positif diberikan Ya ini dari akun virus.leslar, bu Fir juga ikut berkomentar di postingan Atta Halilintar, masya Allah, dua couple goals sefrekuensi, moga persahabatan kalian abadi ya sampai ke anak cucu kalian nanti, amin, ya Robbal Alamin. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Lasty Bilar and Score Masya Allah sehat-sehat ya Baby L dan Baby A. Amin doakan selalu yang terbaik pokoknya untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya juga komentar lain diberikan dari akun Rinsna6945. Ada yang bertanya persahabat. Penasaran nunggu lahiran dulu tahu cewek apa cowok dong? Katanya tuh ada jawaban. Dari akun Sakena Anuskor Parioda Panam Baby ACW yang L, Baby L itu cowok katanya tuh Wow, Masya Allah banget, ya Masya Allah luar biasa Pokoknya mudah-mudahan saja sehat Dan dilancarkan untuk persalinan Dede Alasi dan Ka Aurel Hermansyah Amin Selanjutnya ada sebuah info juga bersahabat ya soal C.A.L Cinta Abadi Lesnar ini akan tayang satu minggu jam 9.30 waktu Indonesia Barat persahabat seminggu dua kali dan jam tayangnya itu pagi jam setengah 10 pagi di ANTV. Jangan sampai lupa dicatat, dicatat jam dan tentunya hari tayangnya persahabatnya satu minggu jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Jam berapapun tayangnya kita tetap support dan tetap dukung yang terbaik karya-karya dari idola kesayangan dan tim Leslar Entertainment. Selanjutnya juga perhatikan ada sebuah unggahan spesial dari IGNya Kanova. 22 menit yang lalu, Kanova mengunggah sebuah postingan video momen ketika di Indonesia. Perhatikan ada sebuah kalimat, kemarin sebelum balik ke Jepang, makan sabu-sabu di Jakarta katanya tuh. Wow, Masya Allah banget ya, masih rindu. Dan tentunya masih kangen berat banget ya Kak Nova dengan makanan tentunya di Indonesia Masya Allah benar-benar selalu sehat keluarga besar Leslat Kita selalu support yang terbaik untuk idola kesayangan kita Masih menunggu kabar baik, kejutan, bahagia, hingga cirukan vitamin terbaru di hari ini Jangan kemana-mana, total stay tune dan patungin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya ini dulu informasi di siang menjelang sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian? silakan berkomentar Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh